jenis CT scan. Oke, nomor 2, Aisyah ya pada pasien ini adalah nyonya keke 50 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan kelemahan sisi tubuh sebelah kanan mendadak sejak satu jam yang lalu. Keluhan dirasakan tiba-tiba oleh pasien saat sedang bekerja. Bagian tubuh sebelah kanan lebih sedikit bergerak dibanding tubuh sebelah kiri kelemahan dirasakan lebih berat pada bagian tubuh bawah dibanding atas. Kesadaran baik kompos mentis, tekanan darah 160 HR 95 kali per menit. Stroke iskemik. Dia ya, kalau arteri ya, anterior. Dia kalau halo ini nih sebenarnya agak hancur, ya karena dia dari onset sebenarnya lebih ke hemorrhagic Cuman kalau ini kan dari klinisnya yang dia ngebuat iskemik ya. Sebenarnya memang ada Gajah Mada Score kalau kita misalnya di IGD itu. Nah ini kan lebih berat bagian tubuh bawah iskemik sumbatan. Nah kalau lesi anterior ya ini dari yang Oxford itu sebenarnya itu kan kriteria. Nah anterior tuh yang ekstremitas bawah. Kalau media, ekstremitas atas. Kalau posterior, belakang. Nah, kita ingat kalau posterior lobus oksipital kan, itu adalah di penglihatan. Ya. Kayak ini, yang anterior yang biru ini. Posterior yang merah. ya. Oke. Nah, sama kalau yang sensorik tadi sebenarnya dari homunculus ini. Nah, hubungannya kalau Anterior kan yang di bagian lebih atas kan, nah bagian lebih atas ini kan sensorik untuk untuk daerah kaki kan, nah sama motoriknya, ya kalau ini tadi dia ngomong apa? Lebih berat di bagian tubuh bawah, nah cocok nggak kan? dari struktur anatomi tadi ya? Nah hemiplegi leg lebih parah dari arm, kebingungan ya? Inkontinensia urin nah tapi tidak ada di klinik soalnya oke kita lanjut 13. belas diagnosis pasien tersebut adalah laki-laki 28 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri kepala sangat hebat nyeri dialami ya. sorry, sorry. nyeri dialami dua jam yang lalu pemeriksaan fisik GCS lima e, tiga 355. Tekanan darah 18100 disertai kaku kuduk dan defisit neurologis minimal. Pemeriksaan penunjang yang digunakan sebagai gold standard penegakan diagnosis pasien adalah CT scan ya. kepala. Ya, ini untuk melihat lokasi perdarahannya. Kaku kuduk nih kemungkinan keyword untuk SAH. Nah, tadi. Oh. Nah. Oh. Dia untuk semua kasus stroke dan trauma kecuali SH hmm. ya. Selain SAH kalau yang CT scan. Karena arachnoid ini kan hubungannya ke ini kan. Kalau di paling bawah kan dura mater, arachnoid, pia mater ya. kalau yang paling bawah dia di meningan kan. Jadi dia ke tengah-tengah nah memang itulah biasanya ke eh uh, vertebralis itu tidak cuma di otak kan bintik-bintik perdarahan jadi kurang khas di CT scan. Makanya kita lumbal fungsi. Nah, karena balik-balik ke posisi anatominya loh ya. Oke, MRI iskemik yang fase awal yang lakunar biasanya MRI ya. Double weight intention, DWI. Kalau kontras, nah ini kontrasnya untuk cek tumor karena kok Si kontras tadi masuk ke new dari tumor Nah ini perlu persiapan dulu Nggak bisa sehari langsung di ini Kayak kita orang sendi IGD Oke jadi ingatlah kalau SH tadi Karena kan nah kurang lebih review ininya ya Nah kan awalnya <coughs> meaningan itu kan bukan cuma di otak kan Nah meaningan itu juga melapisi medula spinalis. Nah, jadi yang si ini tadi, nah, yang anggaplah yang merah ini meningen itu. Nah, itulah kita ambil tab di lumbal fungsi tadi, ya, nah, biar dia kelihatan tadi, ya, rembesannya. Itu, ya, review anatominya, ya, kurang lebih. Next kita lanjut Duh, Nomor 4, Hafiz Diagnosis pasien tersebut, Tuan Hadi Pranoto Seorang Profesor, 58 tahun datang dengan keluhan kelemahan pada anggota gerak kiri Saat baru bangun tidur, tidak ada riwayat penyakit serupa sebelum mencatat 160/78, nadi 80, suhu 37, R22 observasi tersebut 2 jam meng hari menghilang. RIND. Reversible nah. Ischemic neurovascular disease. Kalau TIA onset beda ya. Eh? Lebih cepat ya. Eh? Kurang dari 24 jam. Hmm. Oke. Okay. Kopi ya, nomor emang. Menurut keluhan pasien di atas, area berapakah di otak mengalami kerusakan? Tuan Andi, seorang penyanyi, penyanyi umur 40 tahun, datang ke ERS untuk melakukan fisioterapi setelah terkena stroke. Pada sisi tubuh bagian kanan, selain keluhan lemah, separuh badan kanan, pasien juga tampak sulit untuk diajak bicara saat dokter menanyai, siapa namanya Pak? Pasien menjawab, Corona adalah... Kom konspirasi pasien juga tidak bisa mengulang perkataan dokter menurut uh, menurut keluhan ini apa sih sensorik d enggak? bernik ya. ya ya kalau broka motorik ya motorik itu dia bisa ngedengar bisa memahami tapi tidak bisa mengucapkan ya ini kortek auditorik untuk pendengaran area 4142 lobus temporal Hai movement, gerakan bola mata narpus 3 4 3 5 6. Okulomotor, Troklear sama Abdus Anwar. 3 4 6, oke. Ini kan output. Ini jenis afasia. Oke. Let's copy Kelainan yang paling mungkin terjadi adalah laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan pusing berputar terus-menerus mendadak satu hari yang lalu saat baru bangun tidur. Pasien memiliki riwayat DM dan hipertensi tidak terkontrol. Dari pemeriksaan fisik, GCS-nya 456. Tekanan darahnya 150 per 100, nah di 88, RR 20, dan suhu 37. Kekuatan motor ekstremitas 5 5. Saat... Per, saat berjalan pasien miring ke sebelah kanan. kanannistagnus horizontal positif tes finger to finger didapati di dys, dismetria dan intention tremor positif kelainan yang paling mungkin terjadi di sebelah mana ini, sebelah ki, sebelah kanan kanan anterior eh kanan kanan kan ini kalau media ini hati-hati memang ini kalau kalau di kasus ini ini sebenarnya lebih khas ke keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan agak beda sistem penentuan lesinya dengan serebrum karena pusat keseimbangan di cerebelar otak kecil. Nah, jadi itu ipsilateral. Beda kalau kita kayak yang di soal-soal sebelumnya itu kan lokasi lesinya di serebrum kan? otak besar nah kalau yang kasus nomor 6 ini otak kecil jadi dia sama kalau dia klinis di kanan berarti sumbatan di kanan juga nah tinggal kita sebenarnya ngebedai antara sumbatan atau pecah nah kalau kalau yang lainnya nah ini vestibular ya, lim ataksia limbung ataxia tuh kan jalannya uh, ngangkat kaki kayak tuh diseret ya eh, vertigo pusing berputar karena ini kan Bagian-bagian dari keseimbangan sebenarnya itu kan. Kalau pecah itu biasanya tadi kita pakai yang kayak di Serebri juga. monro Kelly. ya Biasanya ada penurunan kesadaran. Ya. Muntah, proyektil. gitu Nah ini kalau Sumbatan kan dia biasanya TTV masih bagus. Ya. ya tidak terlalu separah itu tadi kesadarannya. Walaupun ini memang tensi agak sedikit naik. ya 456. Oke ini cari keyword ban ini nomor 7. Nah enggak cepet sih ya. Karena dia ngomong lancar sesuai pernyataan. Nah menjawab lancar sesuai pernyataan ini stipe dengan yang soal nomor 5 tadi rasanya dapat mengulang. Tapi dia ngomong tidak dapat menamai. Nah nama tuh harus tahu dulu. Nomi no nominah ya sebenarnya tuh ya bahasa Latinnya. Jadi anomic ke. Nah pasiennya Nah ini ya Pasiannya setipe ya Nah Habis itu Oke ini yang uh, per, Struk perdarahan tadi Sebenarnya itu struk perdarahan Tata laksananya Karena dia TIK tadi Ya kan stipe ya TIK kalian apalin penurunan tekanan intrakranial dari tensi 210 per 100 ini kita pakai manitol 20 persen ya. Nah, jadi manitol ini kan sifatnya cairan hipertonik, cairan hipertonik. Dia itulah untuk menarik edema edema serebri itu di tempat lokasi lesi perdarahan ya. Oke, nggak apa-apa kita cepeti ban ya. Nah ini terapi juga. Kalau CVD-CVD kan sudah lima soal tadi stipe. Ya. Nah. Terapi lagi ini ditanya, terapi hipertensi DM positif. Nah, lateralisasi refleks patologis. Nah, ini kan kalau kita cepat menurunkan tensi, kita kasih yang nifedipin. Nah, CCB calcium channel blocker dihidropiridin. Jadi biar cepat dari 230 tadi stabilisasi tapi kita hitung MAP 25% MAP kan penurunannya makanya pakai infus pump sama FU follow up ya pemantauan TTV ketat ya karena takut dia bisa hipotensi ortostatik oke nah ini lesi anatomi ya nah apa, -apa baca lagi baru ya coba suci Di manakah letak lesi yang paling mungkin? Tuan BKS 56 tahun dibawa ke UGD dan keluhan hilangnya pandangan mendadak sejak 2 jam lalu setelah bangun tidur. Keluhan jadi kepala, muntah disangkal, kelemahan sesisi, rasa bau ataupun atau kesemutan disangkal, riwayat trauma disangkal, keluhan lain disangkal. Tensi 15/8, nadis 92, RR 20, suhu 37, GC 15, meninggal sign-nya negatif, motorik sensorik dalam batas normal lapang pandang didapatkan hilangnya lapang pandang temporal D dan nasa S di manakah letak Lesi yang paling mungkin lapang pandang ini dekstra ini sini oh, temporal. posterior ya dia tadi ini kan penglihatannya hmm. hemianopia homonim ini, ya, di kortek biasanya di oksipital eh ya, lobus oksipital ya. nah ini jadi, itulah keyword dari soal. ya nah. yeah, Ini posterior, emia homonim. Oke. Okay. Aisyah, nomor 11. Apakah diagnosis pasien tersebut, nyonya Oke, okay. delapan tahun datang ke UGD dengan kejadian nyeri pada rahang kanan sejak satu minggu yang lalu. Jadi dirasakan seperti tersengal listrik, terutama saat menggosok gigi dan berkumur. Dari pemeriksaan fisik didapatkan alodinia dan hiperalgesia pada regio mandibula dekstra. Regional neuralgia. Ini ada ditanya klasik aku simptomatik lebih? Halo. <tuh>. Simptomatik gejala sebenarnya itu. Ya, nyari itu gejala sebenarnya kan. Kalau dari ini teorinya, nah idiopatik itu atau klasik dioparoksismal tiba-tiba kan. Karena ada di sensorik 30 menit tunggal ya. Eh? Nah, kalau yang si, simptomatik, ini tumor biasanya tuh. nah Jadi kita perlu anamnesis, riwayat penyakit dahulunya. Multiple sclerosis, eh, pengerasan pada... Uh, saraf atau di basis kranii. Ada kelainan apa misalnya? Ya, misalnya fraktur basis kranii itu kan rangka eye gitu. riwayat -reward itu? Nah, ini Horner syndrome. Ya, kalau di soal kita tadi sih ada RPD-nya. Masok gigi berkumur kalau ya. Oke. Jadi yang klasik ya untuk nomor 11 ini. Oke, nomor 12, was. Terapi yang tepat, Tuan Soleh, 45 tahun datang ke puskesmas mengeluh sakit kepala kanan. Mual positif tetapi tidak ada muntah. Sebelum keluhan ini muncul, pasien mengatakan jika melihat pelangi. Sumatriptan. Ini termasuk ya, nyeri kepala ya, romo nyeri kepala. Dia migrain. Migrain atau ini? Kalau sebelah berarti? Migrain. Ya migrain, ya? Yeah? Dengan aura. Ya melihat melihat ini visualnya berarti sumatriptan, ya. Yeah? Nah. ini kalau kalau nyeri kepala jadi kita bikin sesuatu yang sistematis. Kalau kalau dari pangkal sakit kepala kita cek dulu kan? Kalau kayak kasus, okelah, lah uni, unilateral. Kalau bilateral, bilateral itu TTH biasanya. TTH ini keywordnya, wah oh, cak diikat dok. Nah, kepala seperti diikat. Kalau uni ini sebenarnya selain selain si migrain, uh, migrain itu ada sebenarnya cluster. Eh? Tapi cluster itu biasanya di orbitanya peri orbita, nah jadi tanya kelan kalau kuman-kuman dengan mata tuh mata berair kayak gitu kan, nah terasa ngelingker kayak tuh nyeri-nyeri kepala di matanya tuh kan, nah itu kalau Cluster ya. nah migrain ini hati-hati ya, ada yang ngebagi dia klasik sama common kan, nah kalau klasik migrain ini dengan Aura eh, ya. auranya, auranya positif eh. Ya. Nah, kaman migrain tidak ada Hati-hati nah, kalau aura ini de tidak sama dengan berkunang-kunang ya Nah, itu aura ini kan yang lebih ke sensorik, sensorik ini kan kayak mirip-mirip halusinasi itu, ya. Padahal sebenarnya tidak ada nah, Yang pelang ini kan. Dak ada keterangan hujan apa ini. Nah kalau untuk ini ada keyword keyword cepatnya ini. Tami PC mas mas ya. Tami PC mas mas. T, -t, -t, T, -t Amitriptilin itulah semua triptan. Nah triptilin P ini berapa mil ya? berapa kluster? habis itu migrain migrain ini asam valproat ya. Nah, itu. Itu jembatan keledainya sih. Kurang lebih kalau ininya nih. Nah, ini kalau nyeri kepala ya. Jadi kalau yang si TTH tadi biasanya PCT tapi kalau di puskesmas anu ya. Nah, Sumatera dan ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini ini stipe ini, 13 ini enggak cepat tipe. Ini kalau kalau ini berdenyut. Nah, berdenyut itu keyword untuk nyeri kepala sisi sebelah kanan. Berdenyut masih migrain ini Nah, silau bila terkena cahaya. Nah ini common. Common itu tanpa aura ya. Karena cahaya tidak sama dengan yang halusinasi visual tadi. Hati-hati ya. Nah, ini ada mual berdenyut. Kan? Memang unilateral sama. Oke ini 14 masih tentang nyeri kepala. Tidak perlu diberikan katanya itu kan. Seperti diikat. Diikat Berarti tadi T. TTH ya. Nah. Kira-kira yang mana ini PIS? yang tadi Tami VC mas mas atau kalau ada singkatan lain apa -apa. Aku, Ibu propan lah ya. ya dia Ini kan ibu propan and ya. Ya masih masih perlu kan ibu propan masih perlu. kafein itulah yang kayak di panadol obat-obat over, over, over the counter. Nah, dia, yang tidak perlu enggak? Isinya kan ya kalau tidak perlu ya Dexa ini. Dexa sebenarnya yeah. di di di boleh dikasih kalau ada trauma medula spinalis nyeri kepalanya. dengan gitu metil tapi sebenarnya bukan steroid dexa ini kan, nah itu ya yeah. diazepam, oke okay lah uh, sebagai untuk intervensi neurotransmiternya kan inhibitorik gitu kan golongannya. Nah. Nyeri kepala lagi ini, yeah. masih nyeri kepala, ini kira-kira apa ini popi dari keywordnya keyword sama jawabannya nih diikat kan diikat tadi kalau yang di slide nomor berapa? 13 tadi gak kak kasih tau kan spasmo otot perikarnial kak TTH mm -mm. Tension ya eh? sip betul ya eh? nah, spasmo otot perikarnial nah habis itu nah ini medula medula spinalis ini ya Oke, kita baca lengkapnya, ini Tiara. Coba baru ini diagnosis yang, diagnosi yang paling mungkin adalah Tuan Raden, 35 tahun di DRS setelah kecelakaan lalu lintas sekitar satu jam. Pasien saat ini mengatakan kedua tangannya sulit untuk digerakkan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada kedua kaki. Propi Propriosepsi dan vibrasi kedua sisi tubuh terganggu dari umbilikus ke bawah. Diagnosis yang paling mungkin sentral. Ya dia yang tengah. Ya. Jadi kalau untuk trauma medula spinalis nih, kita ngafalin memang dari sini dasarnya, ya, dasarnya dari anatomi. Yang si ventral tadi untuk light and touch tadi kan cahaya dan propriosepsi proprio tadi touch rabaan. Ya nah ini kurang lebih perjalanannya. dia tuh ada persilangan sebenarnya kalau secara jalur trak dekusiatio piramidalis ya? antara sumsum -sum atas dan sumsum -sum bawah ya? nah jadi itulah makanya lesi misalnya di kanan klinisnya di kiri contralateral ya? spinothalamic antara thalamus dan spin, medula finalis, nah itu maksudnya, ya, yeah. jadi spinal cord dibawa dari merah sama pons sebenarnya kan, nah gambar ini harus hafal, ya yeah. minimal hamin 2 KMPPD tadi, tipsnya kalau ya ini kita belajar diagramnya dulu, diagram ada dia yang putih, ada yang merah, sama yang ya merah lebih mudah Nah, kalau sentral yang bawah ini, ya. Yang bawah ini jadi yang tengah-tengahnya impact motor function tadi. Ya, kalau kita yang ventral kan, ventral itu anterior sih, depan ya. Yang kasus kita tadi yang anterior. Nah, di bawah injury ya, di bawah level cedera motor paralysis and loss of pain. Nah, temperatur, kan. propriosepsi, nah dan fibre, uh, getaran nih ya, yang terjadi. Nah ini contohnya pada saudara leher, cervical Ini yang si anterior. Nah kalau jadi kalau digambar dia seolah-olah ya sama ini, ya kanan kiri. Nah kalau yang si oh ya soal kita tadi sentral. Nah kalau dia ngomong soal kita tadi kan tubuh terganggu dari umbilikus ke bawah. Nah, itu jadi yang bagian pingnya ini Nah, dimulai sekitar dari tali pusat, tengah-tengah badan baru ini yang sentral, ya. Atas bawah kalau sentral, anterior beda ininya. Eh, hampir seluruh tubuh kalau anterior, ya. Nah, tapi kalau kuat, kanan kiri kan keyword -nya. kanan kiri. Nah kalau posterior sama, cuman dia posterior ini ada yang putih nih, ada yang normal berarti dia cuman dia ada kelainan motoriknya. Kalau di sini kan dari gambar ini, nah itu sih ya keyword keyword. Jadi apalagi lagi keyword keyword yang dari gambar ini beh? Yang secara sederhananya. Nah memang kalau secara ngilmu dasar teori dari sini ya. Ventral, spinotalamic, lateral, ascending. Ada yang ascending yang biru nih. Nah, sama yang menurun ya. lateral sama ventral oke lateral untuk motorik sama kayak ventral ya. rebosepsi sensorik ini ya yang lebih untuk yang naik sensorik yang naik descending yang motorik ini yang turun ya. oke ini Keyword lagi ini. nah lengan tungkai kanan sulit untuk digerakkan kebas kesemutan di tangan kiri hingga ke kaki kiri katanya, -kata. nah ini kewatnya apa ini kira-kira, uh, oke okay, Tiara sudah, dari berarti suci ya, tempatnya apa kalau suci? Ini beda nih suci uh, antara si paresis sama hipestesi ipsesesi mewakili sensorik, emi parese mewakili si motorik kontralateral berarti Brown, brown, Yo, brown, eh. Ya okay. eh. brown, brown, Nah oke, Kalau brown, brown, posterior brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, Tapi sensasi brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, brown, Nah brown, brown, brown, Nah, balik ke gambar tadi. nah posterior. Ya, yeah. nah ini kan ada yang putihnya masih normal, ya. Yeah. Dia loss of sensory pressure stretch. Yeah. Kalau yang si anterior tadi motorik sama propriosepsi justru yang hilang, ya. Yeah. Empat itulah jadi, ya yeah. posterior brown sequent anterior sama sentral Nah kalau ini tabrak motor hilang sensasi. Nah ini sebenarnya ini nanya pemeriksaan penunjang medula spinalis, ya. Yeah. Trauma matchpin. Nah, trauma Spin biasanya kita MRI ya. Karena harus melihat kita posisi dari ininya, Nah, dari vertif cervical 1 sampai segmen L5 ini. nah Itu slice by slice. Jadi harus magnetic resonance imaging ya. MRI. Oke, kalau ini tata laksana rama medula spinalis, ya harus dikasih steroid dosis tinggi, ya inap, ya pastinya pasiennya, para plegi, ya. Nah ini, tentunya kalau kita dapat kasus ini di IGD kasus akut jangan lupa ATLS airway breathing, circulation, dan jangan disuruh gerak, imobilisasi ya luruskan alignment, ya. Oke dekompresi, nah ini konsul saya operatif, rehabilitasi untuk konsul SPKFR-nya. Nah, karena dia sulit ini kan, incontinensia urin atau ALFI ini. Ya. Susah BAB, BAK. Oke. Okay. Nah ini nomor 21 soal yang baru ini. Uh, coba, ini Aisyah coba. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus ini? Seorang anak 10 tahun dibawa orang tuanya karena sering bengong. Keluhan tersebut di, biasanya berlangsung 1-2 menit. Setelah bengong, pasien melanjutkan kembali aktivitasnya. Tetapi terkadang pasien mengeluh nyeri kepala setelah keluhan tersebut. Anak tersebut juga dikeluhkan oleh gurunya karena prestasi yang menurun. Epilepsi, absence. Hmm, dari dari bengong ya. Bengong. Nah, tapi ini tipikal dengan atipikal, atau artinya sebenarnya tidak kan. Tipik tipe itu maksudnya khas, ya. Jadi ini ngapa tidak khas? Nah, nyari kepala ini. Biasanya kan kalau full absence itu tanpa keluhan sebenarnya, ya? Secara teori. Nah, kalau atonik itu tanpa tonus, ya. Beda komplek dengan simplek. Nah, itu kita lihat dia ada ini ada penurunan kesadaran itu di antara dua kejang, dua serangan kejang. Itu itu akan ada parsial, ada generalized. Kalau parsial itu kanan kirinya. Kalau generalized kanan kiri kenal ya. Nah, kalau parsial unilateral misalnya tuh kompleks-implik ngebilang dari sadarnya tadi. Atonic, tone, tone tuh tonus kan maksudnya itu kan. Tidak ada tonus ototnya maksudnya. Nah ini tipe ya, ini ditanya diagnosis. Nah, dimulai dari tangan sebelah kiri, kaku. Tidak sadar ya. Nah kalau kaku, tonus itu sebenarnya. tuh Dia ngomong kiri-badi unilateral. Berarti kemungkinan par parsial. Antara serangan tidak sadar, berarti komplek. Nah, cuman dia ngomong ada berulang ya. Berulang sebanyak tiga kali. Nah, ini keyword yang ngebuat dia general sekunder. Kalau kompleks tadi biasanya pinyatnya dia dua kali serangan gitu. Nah, jadi yang dicek diantara serangan itu, ya. kayak nah, kita new meeting baru ya. Baru ini